Ni pun dah nak expired korang. Aku baru perasan aku beli tadi. Esok dah nak expired lah. Use. Hi guys. Assalamualaikum. Okay. Setiap korang dapat depan aku ni, aku ada beberapa jenis susu kurma. Dah bulan puasa macam biasalah susu kurma ni memang famous lah kan. Tapi, hmm. tahu tak? Inilah kali pertama aku nak minum susu kurma percaya atau tidak itulah kenyataannya Okey, ini je aku dapat jumpa ada lagi brand lain selain original dash lady funfresh poka dan good day kita ada juga hl ada bliss juga ada summerfield apa tak lagi aku, tapi susah nak cari kan ni pun dah nak expired korang aku baru perasan aku beli tadi esok dah nak expired so rasa dia mungkin dah Out lah. Mungkin dah stok tahun, -tahun lepas. Ha. Yang lain ni aku cek lah. Yang ni beli tiba aku tak cek. Keptoron dah satu je, okey. Ni aku minulas lah. Tapi buang masa, jomlah kita rasa satu persatu. Sebelum tu, baca tuan bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku tak habiskan lah aku. Aku minum sikit-sikit je kan. Okay. Aku akan tuan dalam cawan okay? supaya orang nampak warna-warna dia. Okay. ini yang pertama original ni ada lagi satu dengan caramel tau so aku beli yang susu berperisa kismis dan kurma dengan ekstrak saffron ini dia aku goncang aku, aku nak tunjuk kat korang warna dia pekat juga ok dah cukup darilah banyak ni je bismillah fresh milk from Australia katanya ok Bismillahirrahmanirrahim Rasa dia bila kau buka bau dia Memang dah bau kurma tu kuat Rasa susu tu, rasa kurma tu kuat juga dengan susu tu. Cuma dia tak berapa nak manis, tapi oke okay lah rasa dia. Warna dia pun pekat? Wait a minute. Tapi ni Bila minum tanpa ais ni rasa lain, pelak. Kan? Ni manis-manis juga sebenarnya Tapi macam dia rasa caramel Aku ada Tapi aku tak ambil caramel tu Next aku akan minum Good Day okay? Aa, Good Day ni Selalu tengok layan ni Dan Siti Khadijah Kurma flavored milk susu, -susu Tapi di Siti Khadijah kali ni Aa, Nampak Ni aku beli kat 7E eh. Semua ni kat 7E Kecuali yang Poka ni Dekat Petronas okay? Tunggu ajar Okay, warna ni agak cerah sikit berbanding original tadi. So, marilah kita rasa, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia lain sikit. Okey, this one pun lebih kurang macam yang original tu. Warna dia light sikit, tapi rasa dia pun kuat juga rasa kurma dengan susu tu. Cuma dia tak manis. Ha. Tak tahu lah sebab aku letak ais ke, tapi memang macam tu aku rasa rasa dia okey lah, tapi kuat lah rasa kurma tu juga macam original. So, the sofa dua-dua okey, macam lebih kurang. Okey, seterusnya aku nak rasa susu kurma dash lady, okey. Ini lagi cerah Okay Tak nak kawal banyak Tak lalu nak minum Dash lady okay This one Dash lady Bismillah Ini manis Yang yeah, ni manis lagi Berbanding yang dua tadi Rasa susu -su kuat Rasa kurma tu adalah rasa Tapi tak ada kuat sangat Haa sudah Ya, Aku pening dah Nak bagi Nak bagi rating Okay next one Kita akan minum susu kurma Daripada farm fresh Okay Farm fresh So far rasanya lebih kurang lebih. Oh ini pekat Aku tak sure yang ni lagi uh, Kat okay, ni lebih kurang warna kutir ya, tadi lah ya. Marilah rasa susu paham fresh Kurma, bismillah Mana rasa kurma -nya? ni? rasa susu je weh, kuat Mungkin adalah ucung-ucung lidah Tapi lebih rasa susu Manis-manis susu tu ada manis Aku rasa memang aku buat ni ikut rutan ni kesedapannya Ni aku risau sikit nak minum Muak dah Kekah aku kena rasa tanpa ais lepas ni Untuk aku judge adakah betul Apa yang aku judge tu Eh hey, tapi bau portari kuat doh ini. Bocor ke apa? Saya komin sikit je. Last one poker, okey. nama poker. Ah cerah-cerah sikit. Macam dash lady tadi ha. Tu dash lady lagi cerah tapi Fun Fresh original good day lebih pekat lah daripada yang ni. Marilah kita cuba yang terakhir. Bismillah. Ini tawa. Rasa susu Kurang As kurma apa kurang Dua ni boleh bagi antara yang teratas lah <tuk> okay. Rasanya aku memang pandai lah Aku susun tadi kan ha, Memang dah ikut urutan dah sebenarnya Dua ni sebenarnya macam tah, Memang macam Kurang Rasa Ini macam langsung Tak ada rasa kurmanya ada lah sikit-sikit Ni pun sama Macam plain Yang ni sangat tawar Yang ni Dua ni Markah paling rendah Yang ni antara atas <coughs> Dush lady pun ok Not bad cuma Cumanya inilah Aku rasa maybe good day lah Kut paling sedap Kut original Lebih kurang lah ha, Dua ni lebih kurang lah ha. Okay, kalau orang dah pernah rasa yang mana lagi sedap, bolehlah komen. Tapi yang ni je lah yang aku dapat jumpa. Okay. Terima kasih pada yang sudah sudah menonton video aku untuk hari ini tak kat sini sajalah. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, minta korang subscribe. Okay, bila ada kerajaan, maka jumpalah lagi di next video. Bye-bye.